banyak manusia tidak mencintai dirinya menganiaya dirinya sendiri buktinya dirinya itu berlian tapi tidak dipergunakan untuk kebaikan giling matanya dipergunakan untuk masyarakat Suaranya, telinganya, pikirannya, perasaannya, hidupnya dizalimi sendiri. dijebloskan sendiri di dalam lumpur kehinaan, lumpur kezaliman.